Ku Banyak cerita di media masa tentang tentang kamu ini. Dia. Di medan mata, isi tentang konten kamu itu dari. bali konten ini untuk channel saya biar kembang